Varian terbaru City Hatchback RS Honda Prospect motor resmi meluncurkan varian terbaru dari Honda City Hatchback RS di The Dome, Senayan Park, Rabu Yusak Billy, sebagai Business Innovation and Sales dan Marketing Director PT Honda Prospect Motor, mengatakan, sesuai dengan kebutuhan konsumen dan gaya hidup anak muda yang dinamis, kini pihaknya melengkapi Honda City Hatchback RS dengan fitur keselamatan canggih yang membuat berkendara semakin aman sekaligus menyenangkan. Penambahan fitur Honda Sensing untuk Honda City Hatchback RS menjadi yang pertama untuk teknologi keselamatan ini tersedia di sebuah model hatchback Honda. Bahan City Hatchback RSCVT meliputi tiga bagian mulai dari eksterior, interior dan teknologi. Untuk bagian eksteriornya, kini terdapat New Honda Landwatch TM, New Auto Headlight serta New Wall Away Auto Lock. Adapun teknologi Honda Sensing kini telah disematkan untuk varian terbaru dari Honda City Hatchback RS yang meliputi Collision Mitigation Bracket System, Road Departure Mitigation System, Land Keeping Assist System, Adaptive Cruise Control serta Auto High Beam. Bicara soal jantung pacu, mobil ini dibekali dengan mesin 4 silinder segaris 1.5 LDOHC. 16 katup IVTEC plus DBW yang membuat performanya mencapai 121 peta detik pada 6.600 revolusi per menit dan torsi maksimum 145 Nm pada 4.300 revolusi per menit. Mobil ini juga sudah dibekali dengan beberapa fitur standar seperti remote engine start, one-push ignition system. Cross control, audio steering switch, dan hands-free telepon switch dengan voice recognition. Enam pilihan warna, di antaranya Phoenix Orange, Paru, Rallye Red. Crystal Black Paro, Lunar Silver Metallic, Platinum White Paro, dan Meteoroid Grey Metallic. harga Honda City Hatchback RS kini tersedia dalam dari tiga varian mulai MT 333.600.000 rupiah varian CVT 343.600.000 rupiah serta RS CVT with Honda Sensing dengan rep 362.600.000